Habiskan ibadah kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan-tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah dari Allah, Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan kekuatan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh sukacita mari kita terus memuji nama Tuhan Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja di atas segala raja. Hari ini katakan nama Yesus Kalahkan semua musuh nama Yesus di atas skalanya sekali lagi katakan nama Yesus nama Yesus Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan, kita sembah dan agungkan nama dia. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan isi dalam keberan firman Tuhan. Nah, Firman-Mu berkata tidak sekalipun jadi sia-sia firman yang telah. Kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Birmanmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, rajaku, mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Ia Tuhan dan Raja yang selalu ada menjadi pertolongan dalam hidup kita. Mari angkat suaramu lebih lagi. Firman Tuhan berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku ku. Tangan Tuhan, Tuhan selalu kuandika di setiap langkah. Aku percaya sekali kekatakan Firmanmu, Firmanmu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya Mari katakan Dengan sayangmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai Hidup Ku tak menyerah Kau Kekuatan Dan perlindungan bagiku. ku Maha ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah kau. Kurang tiga, kau yang ku sembah, Yesusku, rajaku. Apakah dengan sayapmu, dengan sayapmu? Terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan pelindungan bagiku dan tolong nangku di tempat mahatinggi ku mengangkat Aku berserah Kau pun nantikan Kau yang sebab Yesusku Rajaku Mari dengan kedua tangan yang terangkat Sama-sama katakan Dengan sayapmu Ku akan Tolonganmu di tempat maha tinggi Aku berserah kau ku nantikan Kau Dengan iman kami kami katakan Tuhan dengan sayapmu Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup Ku tak menyerah kau kekuatan Satu-satunya perlindungan kami Tuhan Tolonganmu di tempat maha tinggi, kedua tangan kami terangkat Tuhan, aku berkau ku dari mari bersama-sama Yesusku, rajaku Mari kasih tepuk tangan paling baik, tangan iman katakan Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi, hidup abadai hidup Ku menyerah kau kekuatan dan perlindungan Bagaimana? Kau yang pusaka kumiliki Kau berkat ini Kau yang terselamatkan Yesusku Raja-ku Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan tapi sebelumnya marilah kita meminta penerangan Roh Kudus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji, memuliakan dan mengagungkan akan kebesaran namaMu. Kami mensyukuri segala rahmatMu di dalam kehidupan kami. Lebih khusus bagi Gereja kami yang boleh memasuki usia 20 tahun pelayanan. Dan kami percaya ya Tuhan engkau terus berkarya di tengah-tengah pelayanan gereja kami dan karena itu ya Bapa lengkapilah kami dengan kebenaran firmanMu supaya kami dapat terus semakin tekun, semakin giat menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini Bersabdalah kepada kami ya Bapa pakailah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini biarlah kebenaranmu saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami dan kami semakin mengerti setiap firmanMu, dan bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, dari kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga -kira ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.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 dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi nats kita pada hari ini ke dalam tujuh bagian yang akan saya paparkan selama tujuh hari ke depan atau satu minggu ini dan khusus untuk hari ini kita akan fokus pada ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan Petrus, karena nats ini adalah kelanjutan dari peristiwa ketika Petrus menyampaikan hotbannya di Serambi Salomo. Ini adalah kelanjutan dari peristiwa Pentakosta, dan karena kita pada tanggal 10 yang lalu merayakan ulang tahun Gereja yang ke-20 maka penting bagi kita untuk melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka merespon firman Tuhan pada waktu itu dengan cara hidup jemaat mula-mula yang kemudian kita coba relevansikan dengan kehidupan jemaat di zaman sekarang. Apalagi kita memiliki tantangan yang besar ke depan di mana kita memasuki masa new normal atau kenormalan baru. Akibat pandemi virus corona. Ada perubahan besar yang terjadi di tengah dunia ini. Yang membuat kita dalam pelayanan kita pun kita harus menyesuaikan diri. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah karena itu firman Tuhan kita yang akan kita bahas sepanjang satu minggu ke depan. Diharapkan bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan kehidupan kita sebagai satu jemaat, sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Nah, bagian pertama orang-orang yang menerima perkataannya dalam bahasa Yunani dikatakan begini: hoimen un apo menoy, ton tonlogon autu. Ada kata apodexamenoi di situ kata apodeksamenoi di sini secara harfiah artinya menerima dengan gembira atau menerima dengan kerelaan. Kalau kita baca di dalam kisah para Rasul pasal 15 ayat yang keempat, kata yang sama diterjemahkan menyambut. Nah kalau menyambut disitu kan berarti ada sukacita, ada kerelaan. Jadi bukan cuman sekedar terima saja, tapi terima itu mendatangkan sukacita. Nah, ini berkaitan dengan ayat 37. Kalau kita baca ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, yaitu mendengar khutbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus di Serambi Salomo, hati mereka sangat terharu. Jadi, menerima di situ pertama kali didorong atau dimotivasi oleh karena hati mereka yang terharu dalam terjemahan baru lembaga Alkitab disampaikan di sini. Nah di dalam ayat yang 41 tadi dikatakan bahwa kata apodexamenoi disitu dikatakan menerima lalu ada respon memberi diri. Jadi menerima dan memberi diri kata memberi diri ini sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada. Tetapi kenapa lembaga Alkitab kemudian menambahkan kata memberi diri karena ini untuk menekankan kata apodexamenoi tadi. Kata menerima tadi jadi menerima disitu bukan cuma sekedar menerima tapi juga memberi diri. Makanya tadi saya katakan ini bisa disejajarkan dengan kata menyambut. Jadi perkataan Petrus disambut dengan senang hati, disambut dengan sukacita oleh orang-orang. Nah, lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Kalau kita tarik kembali pada ayat yang ke-37 tadi, hati mereka sangat terharu. Di dalam bahasa Yunani dikatakan begini, katenugesan Tenkardian kata katenugesan di situ secara harfiah artinya tertusuk, ya. Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hati tertusuk itu kan maknanya akan berbeda. Nah hati yang tertusuk itu kalau disejajarkan dengan bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan seperti terpanah atau tersentuh hatinya tersentuh di sini. Nah penting di sini bahwa dalam menjalankan misi gereja sentuhan hati itu Perlu dilakukan di dalam setiap pelayanan kita Ketika kita melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat Mendekati orang-orang yang ada di sekitar kita Melakukan pekabaran Injil Melakukan diakonia, koinonia, marturia, kesaksian Apapun itu Maka kita perlu untuk sampai pada tahap menyentuh hati orang yang kita layani Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika dia berkhotbah dengan berapi-api di Serambi Salomo, kata-katanya itu menyentuh hati orang-orang Yahudi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kita lihat di sini bahwa di dalam khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-36 ada dua hal yang menjadi fokus perhatian Rasul Petrus. Pertama, Kristus. Yesus Kristus setiap pelayanan gereja kita selalu harus fokus pada pribadi Kristus. Karena itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Yang kedua Petrus berbicara tentang keselamatan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sedang mendambakan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Pada saat itu mereka menjadi bangsa jajahan dari kerajaan Romawi. Mereka butuh jalan keluar dari semua persoalan itu. Dan Petrus memahami betul bahwa dalam situasi seperti itu mereka punya kerinduan terhadap kehadiran Mesias, kehadiran juru selamat. Maka Petrus memperkenalkan juru selamat yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Dan dia tidak hanya sekedar berbicara tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat tapi dia juga berbicara tentang keselamatan itu sendiri. Nah di tengah-tengah masa new normal ini, di tengah-tengah Kenormalan baru saat ini, apa yang kita mau hadirkan di tengah-tengah pelayanan kita Kita harus bisa menghadirkan Kristus di dalam situasi apapun Nah lalu yang kedua kita lihat metode Metode apa yang dipakai oleh Rasul Petrus ketika dia menyampaikan khutbahnya Kalau kita perhatikan khutbah yang ia sampaikan Dari ayat 14 sampai dengan ayat 36 Semua bahasa yang digunakan oleh Rasul Petrus adalah bahasa yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi Sebagai pendengarnya pada waktu itu dia mengutip dari perjanjian lama, dia menggunakan istilah-istilah yang dipahami betul oleh orang Yahudi. Nah kalau kita menghadirkan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang, maka kita sulit untuk mengantar orang mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini harus kita bahwa harus kita sajikan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang Makanya kita disebut memberitakan Injil Injil itu dalam bahasa Yunani yuang gelion Yuang glion itu artinya kabar baik, kabar sukacita Maka yang kita hadirkan adalah kabar sukacita Kalau orang sedang berduka kabar sukacitanya apa? Penghiburan Kalau orang sedang di penjara kabar sukacitanya apa? Lawatan, kehadiran kita kalau orang sedang butuh pekerjaan, kabar sukacitanya apa? Kita tawarkan pekerjaan. Banyak kabar-kabar sukacita yang bisa kita berikan kepada semua orang. Yang membuat mereka mengerti bahwa Tuhan peduli dengan keadaan mereka. Dan Yesus sendiri berkata ketika engkau melihat salah satu dari saudaramu telanjang. Pada saat itulah engkau melihat aku telanjang. Yesus ada di sekitar kita. Dan ketika kita mengabaikan realitas-realitas seperti ini, itu sama saja dengan kita mengabaikan Kristus. Nah inilah sebabnya kenapa khotbahnya Rasul Petrus begitu mendalam, begitu menyentuh hati orang-orang Yahudi. Karena dia berbicara dengan orang-orang sebangsa dengan dia, di mana dia menggunakan bahasa yang betul-betul mereka mengerti. Teologinya, teologi orang Yahudi. Sehingga khotbahnya menyentuh hati mereka. Nah bagaimana dengan kita di situasi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahasa seperti apa yang kita mau sajikan di tengah-tengah bangsa kita? Dan sampai bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang, tapi harus bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Nah bahasa di sini bukan cuman berarti kata-kata yang disampaikan, tapi juga bahasa berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan diri kita. Karena bahasa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk verbal. Komunikasi bisa juga dalam hal kita menampilkan diri kita, sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, cara kita berpikir, cara kita merangkul, cara kita bersahabat, dan banyak sekali cara kita untuk menunjukkan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini yang mau disampaikan di sini. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu saudara membaca nilai-nilai GKRI Diaspora Kopilas ada tiga nilai di situ: kekeluargaan, komitmen, dan kreatif. Tiga K. Kekeluargaan, komitmen, dan kreatif. Kenapa kekeluargaan ditempatkan di posisi pertama? Sejarahnya kalau kita balik dua tahun yang lalu ketika kita membentuk atau menyusun majelis jemaat. Maka diadakan semacam survei kecil-kecilan di tengah jemaat. Jemaat kita evaluasi, kita coba tanyakan kira-kira apa yang menjadi nilai penting, apa yang menjadi kekuatan dari gereja kita. Dan ternyata sebagian besar jemaat menjawab bahwa salah satu nilai penting di tengah-tengah gereja kita adalah kekeluargaan, keakrapan. Bahwa kita meskipun gereja kita kecil tetapi ketika kita datang beribadah kita kenal siapa yang duduk di sebelah kanan kita. Kita kenal siapa yang duduk di sebelah kiri. Kita kenal siapa orang yang di depan kita dan kita kenal siapa yang duduk di belakang kita. Nah, dalam komunitas yang kecil ini. Kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa mengenal masalah yang dihadapi oleh si A. Masalah yang dihadapi oleh si B. Sehingga kita bisa menawarkan bantuan. Karena kita saling kenal. Sehingga persekutuan yang terbentuk dalam gereja kita. Bukan persekutuan orang-orang yang tidak saling kenal. Yang bisa memuji Tuhan secara bersama-sama. Tapi ketika di luar tidak saling kenal. Kita saling tahu. Usia pekerjaannya apa, si B pekerjaannya apa, si C pekerjaannya apa. Bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Kita saling kenal, nah ini kekuatan kita, kekuatan pelayanan di GKRI diaspora kopilas. Dan ini karena ini menjadi kekuatan, maka ini menjadi nilai nomor satu kekeluargaan. Nah kenapa kekeluargaan itu penting? Kembali kepada ayat yang tadi. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang menyentuh hati. Maka nomor satu kita harus kenal siapa yang kita layani. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita layani bagaimana kita mau sentuh hatinya? Dan demikian juga kita diantara satu dengan yang lain harus saling mengenal. Sehingga kita bisa saling melayani. Nanti akan saya bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya di hari-hari berikutnya. Nah inilah pentingnya kita memberitakan Injil di tengah situasi, di tengah kondisi, di tengah masyarakat yang kita saling mengenal. Nah kalau sudah saling mengenal tinggal saling menopang. Jadi nggak cukup saja saling mengenal, saling kenal lalu kemudian saling cuek yang nggak ada, ada gunanya juga. Tapi justru karena kita saling kenal maka saatnya kita melangkah pada tahap berikutnya saling menopang. Nah ini akan saya bahas di hari, di hari berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Kita akan belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Maka di hari ulang tahun GKRI Diaspora Kopilas yang ke-20 ini, saat kita akan memasuki era kenormalan baru, new normal, kita seharusnya lebih siap anak kekuatan kita besar. Kekuatan terbesar kita adalah kekeluargaan, kekerabatan kita. Saling merangkul, saling menjaga, saling mengenal, akrab satu dengan yang lainnya. Mari kita perkuat lagi itu Kiranya firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Mari kita membawa persembahan dengan sukacita Apa yang kita beri semua datangnya daripada Tuhan Selamat menabur Tuhan memberkati Kita pujikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata Yang tak pernah didengar oleh telinga. gembala Gembara Sidang GKRI Diaspora Kopilas Saya mengucapkan banyak terima kasih Atas kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara, Remaja, dan juga anak-anak yang menjadi anggota tetap Juga simpatisan sahabat doa Dimanapun berada Yang setia mendukung GKRI DC Tuhan memberkati Harapan saya Kebersamaan kita akan terus terjalin dan nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya Shalom satu dalam doa kita berdoa Bapa yang baik kami bersyukur untuk kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami sehingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana yang kami ada. Kami bersyukur karena Engkau terus memimpin pelayanan kami di gereja kami GKRI Diaspora Kopilas. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan kami, menjadikan Tuhan sebagai penuntun utama dalam kehidupan kami. Dalam kami mengambil keputusan dan di dalam kami menyusun rencana-rencana kami ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaatmu yang tetap setia melayani bersama-sama di gereja kami ini. Biarlah engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka, menjaga dan melindungi mereka. Dan memberikan mereka masa depan yang cerah dengan kekuatan yang berasal daripada engkau. Dan kami pun berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak agar setiap pemimpin bangsa dan negara kami dan setiap pihak yang terlibat di dalam upaya penanganan pandemi virus corona ini baik para pejabat, tenaga medis, relawan-relawan dan semua yang terlibat biarlah mereka semua terus mengandalkan Tuhan di dalam mencari solusi yang terbaik ya Bapak kami berdoa untuk setiap jemaatmu, engkau terus jaga dan pelihara kehidupan jemaatmu. Agar ya Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka pun boleh terus merasakan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anakmu yang menempuh pendidikan, Bila Tuhan memberikan mereka hikmat dan pengetahuan yang baik agar mereka dapat mengikuti setiap pendidikan tahap demi tahap pendidikan mereka dan menyelesaikannya dengan pertolongan yang berasal daripada engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang terbaring sakit. baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Yang terkena virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan tolong kasihanilah mereka ya Bapak Beri mereka kesembuhan seturut dengan kehendakmu ya Tuhan Jemaat-jemaatmu yang menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka Baik persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan atau persoalan apapun itu Engkau yang lebih tahu ya Tuhan Karena itu jamalah kehidupan mereka ya Tuhan Berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi Terima kasih ya Bapak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 dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria,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 Kedua belah tanganmu arahkan hati dan pikiranmu. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Untuk menjemput saleh-salehnya. Amin. <SILENCIO>